Ini Alun-Alun Kota Mata Surabaya, guys. Hari Minggu cukup ramai, tanggal 3-29 Mei 2022. Nah ini lalu lintas di sekitar Alun-Alun Kota Surabaya. Lumayan lengang karena... Nah, cuacanya uh, mendung ya, mendung. Barusan hujan. Ini wisatawan domestik sedang menikmati balai kota Surabaya. Nah, ini alun-alun kota Surabaya. Yang bisa kita lihat pada hari Minggu 29 Mei 2022 Nah ini kita lihat dari posisi depan ya, Bagus ini untuk uh, tempat untuk swafoto dan lain-lain Nah ini Mbak Dela jadi modelnya Guys, ini perjalanan kita di Alun-alun Kota Surabaya. Ini bangunan-bangunan tua yang dilindungi sebagai cakar budaya. kita dekatkan ini. Ya. Bangunan-bangunan tua yang dibuat pada zaman bulan Belanda.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 di alun-alun kota Surabaya Surabaya Tourism Information Center di alun-alun Kota Surabaya. Ini Mbak Cela, Mbak Tia sedang beraksi ini sama Mbak Cela menikmati libur hari Minggu di alun-alun Kota Surabaya. Nah, ini tempat parkirnya di bawah gedung ini, Guys bakirnya di bawah dong Ya fotoin ya Ya Fotoin berdua ya Tempat Swapoto oh, Ini gedung DPRD Jawa Timur Dari tampak dari belakang ah, Ini masjid Sakinah dan masjidnya ah, Ini masjidnya Nah, ini bangunan penan kuno ini pada zaman dulu yang dijadikan cagar budaya. Nah, disamping masjid syakir. Nah, ini ada taman-tamannya, nah, tempat swakoto, tempat istirahat, orang-orang. Ini Mbak Dela Esfam ini dari Ubaya sedang melihat suasana kota Surabaya hari Minggu tanggal 30 Mei 2022. Ini panorama bangunan-bangunan -bangun lama yang dibuat pada zaman Belanda. Ini fasilitasnya dilengkapi dengan lift ini di Balai Kota Surabaya. Nah ini Mbak Dela dari depan Radia, ya, ada liftnya. Ini fasilitas di Alun-Alun Kota Surabaya yang menyatu dengan Balai Kota Surabaya. Ya. Nah, ini kita sudah keluar dari ruang pameran.